Asik sih itu? Buru-buru, buru guys, welcome back to my channel this is Satya speaking here and you watch me Mana suara kalian nih wey? Oke. Okay. Oh Kita kenalan dulu ya Dari sebelah lilar. kanan gua, Ini Habil Habil asalnya dari mana, Bil? Batu Dinda asalnya dari mana nih, Dinda? Wala, ya Lili dari mana, Lili, by the way? Dari... aku lupa <hihihi> Oh ya, dia dari batu ya Sama seperti kerasakti Kerasakti jadi kita ngomong itu pakai bahasa, ya, bahasa alien, cuy. Gimana? Bahasa alien gimana sih? Gimana tuh bahasa alien? <laughs> Jadi gini, kalian ngomongnya tuh kayak off-off oh, lawur gitu-gitu kayak asal-asalan gitu. Ngetahui. Ngerti enggak ngerti dong? Iya. oke. Ya, lo enggak pakai bahasa alien gimana hukumannya apa tuh? Kita kenokin dia ya.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 Dekau ke mana ni mona mona mona diskoda is be ke in debay be be be be be be be be be be be jadi ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada Kenapa sih bahasa itu? itu gimana sih tertawa gururai be gururai gururai dua dua dua dua dua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 Segero, ay segero, Suka lagi pada steak, gue suka lo grei. Mungkin segitu dulu video aku hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa dikasih thumbs up. Buat kalian yang nggak suka kalian bisa langsung dislike video ini dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Dan kalian bisa komen kita bakal buat challenge apa lagi buat para pemain-pemain bocil gue. <laughs> Agar terima kasih, bye bye.